Selamat datang di pengobatan herbal PT Denatur Indonesia. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai penyakit kelamin jenis bakteri gonorheneseria atau disebut kencing nanah. Apa itu kencing nanah? Penis dan vagina yang normal tidak akan mengeluarkan nanah. Ketika keluar nanah atau cairan berwarna putih kental, kuning, kehijauan, disertai sakit ketika kencing.